Baiklah pro-sahabat untuk menemani santai siang kalian soal ini pemimpin akan menyuguhkan info-info bahagia Dan postingnya kabar spesial dari Lesti dan Rizky Villa. Di kabar pertama, pro-sahabat ditahui dengan postingan dari Kak Marjin Alhamdulillah, pro-sahabat 3 jam yang lalu kita mendapatkan cedukan vitamin dari Kak Marjin Masya Allah, ternyata Bunda Lesti Kejora itu semalam Bersama ninnya Abang Fatih, Mama Kejora Merayakan hari ulang tahun Ibunda dari Kak Marjin Masya Allah Mudah-mudahan sehat selalu untuk mereka Silaturahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Kita doakan yang terbaik Untuk mereka Masya Allah Kita lihat juga kalimat yang ditulis oleh Kak Marjin Happy birthday mom katanya tuh Hingga komentar juga diberikan oleh Bunda Lesti Selalu sehat jide Alhamdulillah prasahaban. Kita bahagia melihat kebersamaan Keluarga besar ini kita lihat juga ada tanggapan dari Bang Adi Sky, mengatakan selamat hari lahir Momi Gaul. Masya Allah banget ya, ada juga tanggapan dari Kak Mary. Happy birthday, Tan. Sehat selalu panjang umur, berkah dan sukses pokoknya. Amin. Doa-doa yang baik, mudah-mudahan diajabah dan dikabulkan oleh Allah ta'ala Amin. Masya Allah, kita makin bangga dengan sosok Lesti kejora, Alhamdulillah dikelilingi oleh orang-orang baik. Kemudian, di disimak juga kali ini kita lihat fashionnya Bunda Lesti. Hoodie yang dipakai oleh Bunda Lesti. Ini merek Gucci, bukan kaleng-kaleng, bersahabat. Harganya fantastis. Mencapai juta 20 Wow, 20 juta lebih untuk harga hoodie yang dikenakan oleh Bunda Lesti. Kita lihat juga, bersahabat. Untuk selanjutnya, ada tas yang dipakai oleh Bunda Lesti juga. Ini merek Balenciaga dibanderol seharga 20 juta 73.000 rupiah Ini juga harganya fantastis banget bersahabat Masya Allah Berkas selalu untuk Lesla Rezekinya selalu lancar Dan mudah-mudahan rezeki idola kita Bisa nular ke kita semuanya Amin Robbal Alamin Kemudian terus di disimak juga ada info dari MRB Clothing Line Ini informasi untuk warga Konoha yang sudah mendapatkan produk MRB Tolong kasih testimoni sejujurnya untuk kualitas bahan dan sablonannya. Jika memang ada kritik dan saran yang baik, Insyaallah dari pihak MRBI itu akan bisa memperbaiki. Terima kasih semuanya warga konoha dan sekitarnya, tuh persahabat. Untuk informasi warga konoha, silahkan persahabat ya testimoni sejujurnya. Mudah-mudahan untuk bisnis dari Leslar diberikan kemudahan, kelancaran, amin. Dan untuk kabar-kabar baik, kita selalu aminkan, selalu kita support yang terbaik. Rizky bila bersyukur usaha clothingnya dalam satu jam di seribu habis ludes atas izin Allah. Masya Allah, luar biasa. Berkah barokah untuk kita semuanya. Selanjutnya, kita lihat juga bersama di Unggan ini. Tiga jam yang lalu juga mengunggah foto tangan. Tangan mungil yang sangat menggemaskan Tak lain itu adalah tangannya Abang El. Masya Allah, I miss you baby boy, kata bibi indi. Masya Allah banget, persahabat. Lihat tangannya aja, kita sudah merasa bahagia sekali. Alhamdulillah, persahabat. Hanya doa-doa baik yang selalu kita berikan untuk Leslar Family. Kita lihat juga beberapa tanggapan komentar yang diberikan di antaranya dari akun Tini Haria di underscore 27. Bi Indi kenapa cuma tangan aja ya? Bikin penasaran kan? Lihat tangannya aja udah gemas. Masya Allah. Lihat tangan aja sudah gemas, persahabat. Apalagi melihat semuanya, aduh Masya Allah. Makin lucu, makin menggemaskan, makin soleh. Kita lihat, cidukan vitamin terbaru yang diunggah oleh Bapak Bi. Alhamdulillah makin aktif, persahabat ya. Bapak Bilar... Tentunya memberikan vitamin BBL Mau jadi kiper aja kayaknya Kata Bapak B itu Masya Allah bersahabat suruh ditendang Malah dipegang mulanya, Makin lucu dan sangat-sangat menggemaskan. Alhamdulillah Persahabat setiap hari Selalu mendapatkan asufan vitamin bahagia kitanya juga bersahabat di beberapa tanggapan komentar Salah satunya dari akun Firahartati245 Kata abang Kelamaan ditendang ini diangkat langsung Diarahkan masuk ke kawang jadi mah dari kecil sudah hobi sama olahraga main bola, insyaallah Allah bakal jadi calon pemain bola yang handal, amin, masyaallah Allah banget. Begitu banyak doa, dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang sangat tulus mencintai keluarga Leslar. Doakan juga persahabat, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan, selalu dimudahkan segala urusan, dan bismillah mudah-mudahan kita semuanya.